Messi masih susah tidur gara-gara luka dari Real Madrid musim lalu. Mega bintang Paris Saint-Germain Lionel Messi masih susah tidur gara-gara luka yang digoreskan Real Madrid pada musim 2021-2022 lalu. Lionel Messi belum sepenuhnya bisa lepas dari kekecewaan pada musim 2021-2022 meski performanya terus membaik. Saat melakoni musim perdananya bersama Paris Saint-Germain, Lionel Messi memang dihujani sejumlah kritik. Catatan 11 gol dan 15 assist Messi di semua ajang pada musim lalu dianggap kurang membantu laju PSG. PSG harus menerima nasib tersingkir pada babak 16 besar Liga Champions setelah kalah dramatis dari Real Madrid. Kekalahan tersebut ternyata membekas bagi Messi dan rasa sakit hatinya belum sembuh hingga saat ini. Cara kami tereliminasi pada musim lalu sangat brutal, kata Messi. Kami bermain bagus melawan Real Madrid tetapi kalah karena detail-detail kecil, ucap Messi menambahkan. Messi masih merasakan sakit hati karena ia gagal mengeksekusi tendangan penalti pada leg pertama. Andai Messi berhasil mengeksekusi tendangan penalti, nasib PSG pun bisa berubah pada laga tersebut. Menyesali performa musim lalu jelas tiada gunanya, apalagi jika Messi sudah menunjukkan perbaikan berarti. Mega bintang asal Argentina tersebut sudah membukukan 6 gol dan 8 assist hanya dalam 11 laga di berbagai kompetisi musim 2022-2023. Jika konsisten, maka Messi berpeluang melipatgandakan catatannya untuk PSG dibandingkan musim lalu. Bellingham berpeluang ke Real Madrid musim depan Real Madrid belum menghapus nama Jur Bellingham dari daftar pemain buruan mereka di bursa transfer. Gelandang Borussia Dortmund itu sempat menjadi alternatif di saat Aurelian Chouameni belum pasti bergabung ke El Real. Namun, kini proyek transfer pemain Inggris itu akan mendekati kenyataan. Pasalnya, Los Blancos ingin membawa Bellingham ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2023. Dikutip dari Marka, pada Selasa 27 September, Real Madrid meminta Bellingham dan perwakilannya untuk tidak memperpanjang kontrak dengan Dortmund. Dan terbukti, di saat ditekan klub agar menaikkan perpanjangan kontrak, Bellingham enggan. Sayangnya, dia juga tampaknya memberi sinyal terhadap tawaran lain. Yang paling menonjol ialah proposal pelatih Liverpool Jurgen Klopp yang tertarik membawa sang pemain ke Anfield. Sementara itu, Madrid saat ini memiliki enam gelandang. Namun, tiga di antaranya akan segera habis kontraknya khusus luka Modric dan Toni Kroos, keduanya lambat laun akan tersisih karena faktor usia. Dari sebalas yang berharap menjadi pemain reguler, skuad pelatih Carlo Ancelotti masih jauh dari kata pasti untuk masuk starting 11, sehingga perpanjangan kontrak belum bisa dipastikan. Mengingat bahwa klub bisa kehilangan 50% dari lini tengah mereka, Real Madrid ingin mengatasi masalah ini dan menjadikan Bellingham salah satu pemain kunci selama bursa musim panas. Pemain Inggris itu akan bergabung dengan Eduardo Camavinga, Ferdi Farverde, dan Chouameni untuk membantu salah satu lini tengah paling dominan di Eropa selama bertahun-tahun mendatang. Dengan bocornya klausul rilis Bellingham sebesar 150 juta euro baru-baru ini, tampaknya sang pemain akan pergi selama musim panas dengan Real Madrid yang diyakini sebagai tujuan pilihannya. Kurtis kecewa, Belgia gagal mengusung final UEFA Nations League. Timnas Belanda melaju mulus ke final UEFA Nations League usai mengalahkan Belgia 1-0 di laga terakhir fase grup Senin 26 September 2022. Skuad asuhan Luis Van Gaal itu menjadi satu-satunya negara yang belum menelan kekalahan dalam enam pertandingan dengan lima kali menang dan sekali imbang. Ini bukan pertandingan terbaik kami, Belgia lebih baik, kata Van Gaal dilansir laman UEFA. Keeper Belgia, Thibaut Courtois, menyatakan kalau timnya bisa saja menang dalam pertandingan di Amsterdam tersebut. Bahkan ia mendengar kalau van Gaal menyebut timnya pantas menang. Namun, dalam sepak bola, hasil tidak selalu mengikuti bagusnya performa sebuah tim. Karena yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan sebuah peluang menjadi gol. Itulah sepak bola. Peluang yang kami miliki tidak kami selesaikan, dan gol mereka terjadi setelah kami kehilangan penguasaan bola secara bodoh, ucap Courtois. Namun, sampai sebelum gol terjadi, ia menyebut timnya telah bermain dengan baik. Jika kami mencetak gol lebih dulu, permainan bisa ada di tangan kami, kata Kurt Toys. Belgia gagal melaju ke final setelah finish di peringkat kedua, usai tertinggal 6 poin dari Belanda. Belgia hanya 3 kali menang dari 6 pertandingan dan 2 kali kalah serta 1 kali imbang. Sementara itu, Wolves harus terdegradasi ke level yang lebih rendah usai dikalahkan Polandia di laga terakhir grup.